Halo sahabat Holme studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita kembali dengan catatan belajar cloud computing kita yang ke-13. Di modul ini kita akan membahas teknologi yang muncul di cloud dengan fokus pada pembelajaran mesin dan dampaknya terhadap masyarakat, bisnis, dan teknologi. Ketika program yang kita buat menjadi lebih dan lebih kompleks, mereka mulai menyerupai cara kerja otak kita sendiri. Dengan machine learning dan deep learning, kita dapat mulai mengembangkan perangkat tunak yang mempelajari, menalar, menunjukkan kreativitas, dan bahkan menciptakan solusi baru. Untuk bisnis, mesin learning dan AI dapat berarti memulai dengan bisnis intelijen dan memastikan perusahaan di masa depan. Ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan, data analitik, dan proyeksi pendapatan. Berikut ini merupakan teknologi dan teknologi. Yang pertama, mesin learning. Bagian dari kecerdasan buatan, di mana algoritma komputer dapat modifikasi perilakunya sendiri. Lalu, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini adalah sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Selanjutnya ada neural network. Ini adalah sebuah model atau algoritma yang dirancang untuk membuat keputusan dengan cara yang mirip dengan otak manusia. Kemudian ada deep learning, proses pembelajaran AI. Proses AI Scanning the Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. Kemudian di AWS ada Amazon SageMaker. Ini memberikan setiap developer dan data scientist kemampuan untuk membangun, melatih, dan menerapkan model ML dengan cepat. Lalu ada AWS DeepRacer. Ini adalah mobil balap skala 1 per 18 yang sepenuhnya digerakkan oleh reinforcement Learning. Kemudian ada AWS DeepLan. Ini adalah kamera video yang sepenuhnya dapat diprogram dengan tutorial, code, dan model terlatih yang dirancang untuk memperluas keterampilan ML. Dalam bentuk yang paling sederhana, pembelajaran mesin adalah menemukan pola dalam data dan membuat prediksi pada data masa depan berdasarkan pola tersebut. Kemudian, ia mengukur keakuratan prediksi tersebut dan mengulanginya ribuan atau jutaan kali untuk memprediksi hal-hal seperti cuaca, rekomendasi media, dan Hasil olahraga dengan lebih akurat. Demikianlah pembahasan di modul 13 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.